In our universe? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Don't want. To... <gülülüyor> <deit enak>. Jawa <gülüyor> <Setelah>. <gülüyor> Mati Mati aja <gul> Tidak Tidak Tidak bomb up bomb masih golnya ke itu main tuh tuh Apa yang mati? siapa? Enggak, bukan dia, man. Bukannya Kakak bukan Kakak. Pada semua unjang -unjang, ada telepon masukan. Masih aja Eh, deh, deh, Tak. Don't wanna Ini dia boleh gede. Mana sekarang Mau yang beli apa? Enggak ada pernah aja. Mau ketemu Bischao. Hai sekali. kena noh ini ini ini langsung keluar main goblo gede gede Kedang rumah gitu Ini. misi apa nah. ini di atas itu. Ini atas terbang go. Teka, teka atas. Aku aku tolong kakak. Tolong, nak <laughs> di atas, no. tolong. tolong. tolong. bisa oh, ini tadinya, kakak. Buang, kakak. Aku mau bodek, Buzone? Baci ini bener Aku punya baci Iya Dadah Hehehehe let's rumah baru Rumah baru bodoh,